Bagi kalian yang sudah men channel ini, selalu membimbing doakan, mudah-mudahan kalian sehat, bahagia, dan apapun yang dilakukan. Semoga selalu lancar dan selalu dimudahkan. Amin. Baiklah para sahabat untuk mengawali perjumpaan kita di malam hari ini. Ada informasi penting banget untuk warga Konoha, kali ini langsung diinformasikan oleh RCTI. Mengenai Ajang Indonesian Music Award 2022 Tinggal 4 hari lagi para ya Hari Kamis tanggal 8 Desember 2022 pukul 21.15 WIB Di studio RCTI atau MNC Studios Kita lihat juga kalimat caption yang dituliskan oleh RCTI 4 hari lagi malam puncak Indonesian Music World 2022 Akankah nominasi favorit kamu jadi pemenangnya? Hmm, siapa nih yang penasaran dengan keseruan Malam Puncak Indonesian Music Award 2022 nanti? Saksikan Malam Puncak Indonesian Music Award 2022 Kamis 8 Desember 2022 pukul 21.30 Waktu Indonesia Barat hanya di RCTI Bismillahirrahmanirrahim ya. Sang Kejora bisa membawa pulang piala penghargaan dan mudah-mudahan bisa tampil di acara tersebut Kita lihat juga bersahabat informasi dari langit musik Jangan lupa voting karena hari ini adalah kesempatan terakhir Vote akan ditutup pukul 00.00 nanti malam bersahabat ya Ternyata untuk batas voting hari ini adalah hari terakhir vote Ditutup pukul 00.00 00, waktu Indonesia Barat Semangat ya ini hari terakhir vote Tambahin pialanya bunda Yuk sama-sama kita support sampai penutupan Bismillah kompak, Bismillah solid untuk warga Konoha Dan Bismillah bisa borong piala penghargaan IMA 2022 Kemudian juga persahabat ya Kita lihat nih ada postingan hadiah atau kado Abang L dari para penggemar Masya Allah sudah tentunya diterima oleh Ozi Persahabat ya Hadiah mobil, sepatu, Masya Allah banget ya, banyak banget hadiah buat Abang El Karena bulan Desember ini adalah bulan kebahagiaannya Abang Fatih Kita lihat juga kalimat caption yang dituliskan oleh Al-Fatih Chandu Masya Allah, Tabarakallah, hadiah ulang tahun dari Amti Ella sudah sampai di rumah Leslar Semoga Abang suka ya dengan mobil BMW barunya juga kaos kaki, sepatu, atipas pas nyaman untuk abang yang lagi belajar jalan, sehat, dan berkah selalu anti Ela. Amin. Masya Allah banget. Begitu banyak orang-orang baik yang selalu mensupport dengan tulus Leslar Family. Kita kagum, kita bangga. Mudah-mudahan Leslar Family selalu bahagia dan selalu banyak orang-orang yang mensupport. Kita selalu mendoakan yang terbaik ya untuk idola kesayangan dan Masya Allah banget. Abang Elle... Spesial bersahabat ya, di bulan Desember banjir hadiah, kado ulang tahun, Masya Allah Mudah-mudahan yang memberikan hadiah diberikan kesehatan, dilancarkan rezekinya, dan selalu berkah barokah Kemudian juga persahabat, kita simak di unggahan ofisial The Collection Ini ada sebuah pertanyaan dari Abang El, berapa hari lagi katanya itu bersahabat ya? Ulang tahunnya Abang Fatih kira-kira, hayo bersahabat warga Konoha kira-kira berapa hari lagi tuh Hari ulang tahunnya Abang El Kita lihat dari Ifa Leslar menjauh di kalimat komentar Insya Allah kurang tiga minggu, dua hari, waduh Masya Allah banget ya Doakan ya, mudah-mudahan ada kejutan, ada kabar baik, ada kabar bahagia dari idola kesayangan Di hari spesialnya Abang El kita selalu menunggu, kita selalu menantikan kejutan bahagia dari Abang Fatih Spesial ulang tahun bulan ini Kemudian juga persahabat Kita tentunya melihat cidukan vitamin Walaupun vitamin lama persahabat ya Kita merasa bangga bahagia ketika melihat Abang yang oleh Papa Masya Allah Walaupun di luar sana banyak sekali hujatan Tetap tegar untuk Leslar, dukungan pun semakin solid dari Leslar Lovers dan Lesti Lovers pastinya. Mudah-mudahan kita semua selalu sehat, selalu mendukung yang terbaik untuk idola. Tahan tentinya doa selalu kita berikan untuk Leslar. Kemudian juga, persahabat, kita simak juga nih ada video anak kecil yang lagi jalan, persahabat Yadu, warga Konoha itu benar-benar ngebayanginya abang El ya masya Allah begitu lucu dan sangat menggemaskan ketika abang Fatih berjalan masya Allah luar biasa doakan yang terbaik saja untuk Lesnar mudah-mudahan kita mendapatkan kebahagiaan dan kejutan malam ini jangan kemana-mana terus ikuti channel YouTube Diva TV yang akan selalu memberikan kabar terbaru kabar baik kabar bahagia dari Leslie dan Bilar tentunya. Bagaimana tanggapan kalian? Silahkan berkomentar. pengmin Min ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.